Oh, oh di Surabaya dah? Aduh, oke. Okay. Aku pikir aku ingin aku, udah kenal sama kan? Suatu saat motor gue itu, kita tinggal di sana nih, mana Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor. Di channel Aguezmato Vlog Kediri mudah-mudahan dulur, dulur semuanya diparingi kesehatan diparingi panjang umur diparingi rezeki lancar amin amin ya robel alamin oh. oke okay, lor gak nah, ini posisiku nenggung malor cuacanya panas dari kawanan COD ini oke aku gak kayak biasanya lor aku saya kan gak sepeda aja ya, sepeda gores, nah, biasanya kan motor, motor plak, motor plak juga enggak gores, ya. biar nyantai lah, nggak ada sewaan nih skuter, aku tak cukup sepeda gores, ya. sepeda gores berarti apa ya, gores plak ya, Ini parkiran mobil ya, yang paling letan ya, lah. Vamos a ver, na barra, cara. Então, olha, Sendiri, apa tuh, C? Oke, gombal paling, artinya ular. Artinya situasi pasti sih nyerang. Oh ya. Arah lah ngira. Udah gak rek gak Ya Ya sedar. deh kala. yang ini sembarang dah selerane. Minggu itu ya kena malam minggu ya kena tapi nak minggu itu pas jualan aneh ramai 44-an lah sangking ramai nih lokeran sejam antar ini merah sedang langsung ngasih terus kalau pangan ya ini parkiran mobil yang kayak rasa jangan loh, kan, lapangan, sakian, lare, parkiran ya, masih kayak yang, masih kayak. nah, Cepat Oh, ini eh oh, ya rasa lewat karena minggu ini kayak orangnya tak mau ker. rp beli lima gratis berarti 2000 ya 10000 dapat 2000 an Kasot. Kasot alas kaki 10 oleh lima kan berarti 2000 an 2000 oke kemudian ya. Oh, lantau, ngecatan. Geng lukis deh. nih. ini Ayo Pak. mereka termasuk kode sekte menang pet Apa yang ndang ngene tak bersama agres mata pelak kediri, nah, sana anak anaknya celengan nih pak, Mampil ya, Oke, harus seneng ini, nah, ini Nembak dari kamera, nggak keganggu. Tahu. Es yang laris sepuluh Jadi ceritanya ini saya, ya, loh. Nah, Panganan, loh. Bah, Tanganan apa? Loh apa ini? tuh kata ada realm Terus kita pulang rp Tapi taruh pelan biar ada berkurang lah. Cinta aku mangakaran kene kene. ada berkurang ada awan. keluarga deh, nah, ketapel dari warna kan? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Sandangan toilet, car free tidak bila pengen nyandang renyah, oh, monggo silahkan. Kakak free murah loh. Siapa apa murah. kembalan ya Isa ya lah iya ya. Ya kembalan. Oke nih lah. Sampai aja nah lah. Kena lah oke. Ini kan ada pemain ah. cantik-cantik. Apa cak kayaknya udah ekolane pagelaran, ya kita nengoknya olahraga, sama olahraga, basket, basket putar, sama nonton anak-anak. Ini itu benar aku pasesnya dari belanja Belanja-belanja belanja harga keren saja ini satunya kata ke Ini sudah langsungan. aku aja punya kok. barang rene. Oke, iso sampe rene. Oh, oh, oh. oh, oh ya. Malam Minggu barang ya, rene wae kan. Oh ya. Jarang. Maka malam Minggu iso jarang rene kere bengi peteng enggak karo nek nah, aku sak wayawe ya, rene kan. Bisa. Oh, oh, oh disuruh aja dah. Oke, aku pikirku ngene mbak, aku ujang nang sapan kan. Coba tuh kalian montar gue tuh. Tidak tinggal di sana <laughs> nih, nengen kenal langsung. Terus paruan kene sanding gerejo kene ya tau ya yang. Pasan daerah kene ya, ya lumayan akeh lah. Kenalan kenalan mantan mantan ini kue. Eh, Samannya enggak enggak sanggu Mbak? Minum lah. Oh iya. Iya. Ya udah, Mbak, aku tak pulang dulu ya. Makasih banyak, Mbak, bisa ngobrol. <tik> Sampai <Masamu di> berela. <tik> mbak Manis, manis. rokokan baik kerjaannya di mall di mal. tempatannya mobil ah. mobilnya di nah. mana ya Nanti, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cewek hai, so, hai, so, aku bisa ya waktunya aku pamitan <tuh> pamitan si <saya> aku <tuh> ya pakak isi video ini aku goesan yang simpang limang rumah lor tapi aku goesan Orang motoran, jadi ceritanya aku nyanggul meliti, dia pengen kewesan, harus jelojolo, takulan, rawang, aktivitasnya, orang mereka eh, guys kowe lah kalau kenalan jawa jawa lah, isi yes, sini video mana guys seberani yang ngake loh, videoku. orang kena terjelok, nggak nggak nggak terjelas, yes, kongko, bila dolar ngerti lah, pakai internet bila dolar senang dialog video bola, bisa arah lumur, pakulane, jk sepanjang makai dolar ya. Nah, omong aku, gak paling kena, kurang jelas. Biasanya gak pasti sinilah, gue gembala awan. Pokoknya seperangkat sama wakil, olahraga ya. Nah, omong aku salah, rekam aku video, roda. Misalnya gak pernah, jadi yes, si lah, aku kan yes banyak belajar channel pemulai ya harus berjuang banyak belajar terus mengupload video terusnya yang YouTube Ya yes, no, no. yes maka dulu-dulu kaseh pemula pemula bisa berkembang hero belajar kayak aku pada mudah pemulaan ya. agak sentuh dibeluk, ditonton maka suka apa betul dulu dulu, barengnya kesehatan keceki lancar sendiri channel anyar channel baru apa channel lawas, ini istadah dengan merame no. terus videonya, agak seneng ini videonya yes naster is yes, perang-angkat -perang, ya yeah, aku tak panggil see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai telur.